Guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue di sini dan seperti biasa, di sini gue main di Gates of Olympus ya. Kita langsung spin aja di turbo 30 kali. Di sini gue udah spin di bet 30.000, DC aktif ya. Kita coba lihat nih, mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Oke, okay. guys. Di sini gue bawa modal 100.000 ya. Kita coba lihat ya mudah-mudahan lebih profit dari biasanya. Nice. Kita pemanasan terlebih dahulu. Oh, oke. Okay. Dapetin in free nih. Kita lihat ya mudah-mudahan tidak mengecewakan. Nah, seperti biasa di sini gue sharing ke kalian semuanya, gue berbagi ke kalian semuanya seputar uh, slot gacor ya, info slot gacor. Jadi gue harap kalian pantengin terus, simak simak terus videonya dari awal sampai akhir jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan untuk info-infonya ya seperti biasa juga di sini gue akan ngasih tips dan triknya buat kalian ya gue akan ngasih kalian uh, tentang info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini dan juga bocoran slot gacor hari ini ya, jadi kalian enggak usah khawatir ya untuk mau informasi tentang swap gacor ada di channel gue ini ya sayang ya. Oke. Okay. Nice pecahannya, mantep banget kasih trot dulu. Oke, okay. dikasih mega meganya nih. lagi dong. Oke okay, dikasih tambahan fries-fries-nya nih sama si Uus ya. Dan pastinya buat kalian yang sudah mampir di sini jangan lupa dibantu like, komen dan subscribe, dibantu share share videonya dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya juga nih biar gak ketinggalan untuk updatean terbaru dari gue setiap hari oke okay. aduh lumayan banget ini bukan kaleng kaleng emang ya dan seperti biasa di sini gue mau ngasih bocorannya tentang situs yang sedang gue mainkan ini yang pasti aman dan terpercaya ya dan situs ini rekomen buat kalian para slottermmania di luaran sana ya sayang ya oke okay. di sini gue bermain di situs Spoop 138 gajah makan permen gacor main di sini gue sudah dapetin 396.000 ya di dalam preview ya dan total gue saldonya ada 400an Ya lumayan untuk awalan yang baik ya di sini gue masih melanjutkan gue juga masih penasaran untuk uh, hasilnya apakah gue bisa dapetin profit yang lebih dan tentunya buat kalian yang mau bergabung ya di Lollipop 138 langsung merapat aja ke channel gue ini. Untuk link nya nanti gue akan taruh di kolom komentar ya sayang ya. Oke, okay, kita lanjutkan lagi di sini. Gue coba untuk buy spin lebih dahulu ya. Gue cek ombak dulu nih. Apakah di buy spin kali ini gue bisa dapetin mau lebih dari free spin ya sayang ya? Oke, okay. masih disekit nice kasih trot lagi cakep nih hmm, kali tiganya turun mahkotanya dong sayang boleh mahkotanya sayang connect Anjay itu 1 satu oke okay, dikasih niche-niche nya ya lagi uus kasih trot lagi wah wah wah di skip dong oke okay. hijaunya Cakep, yang pasti kita main sampai aja. nggak usah terlalu nafsu juga ya buat kalian nih. enggak usah terlalu barbar -bar gitu ya. Mainlah sesuai feeling, dan nggak usah terlalu memaksa juga ya untuk dapetin uh, JP besar. Pasti kita berharap cuman jangan terlalu ya, jangan terlalu ngoyo karena kita nggak tahu juga nih untuk hasilnya ya belum tentu juga kita dapetin profit ya kan namanya permainan itu pasti sudah terbiasa yang namanya menang kalah itu ya jadi ya selain kalian berani bermain juga kalian juga harus uh, berani menerima resikonya gitu ya jadi nggak cuman enaknya aja karena ya kita nggak tahu ya namanya permainan kan hasilnya tuh nggak nentu juga gitu. Jadi ya makanya di sini gue ngasih tahu ke kalian bahwa ya jadikan ini untuk hiburan aja ataupun untuk senang-senang gitu ya. Jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian ataupun e, menjadi mata pencarian kalian sehari-hari. Begitu ya sayang ya. Oke, jadi biar gak salah paham juga di sini gue sharing ke kalian ya semoga bermanfaat dan bisa membantu juga untuk dapetin cuan tambahan dan pastinya ya kita berbagi uh, ilmu juga gitu ya oke okay, kita lanjut lagi disini gue udah naikin petnya di 6000 ya DC kita aktifkan lagi dan semoga di putaran kali ini gue mendapatkan keajaiban entah itu petir merah ataupun free spin entah mungkin uh, Ledakan yang dahsyat, ya kan? Hmm, mampus, ya tuh dikasih Ya, oke, kita lihat di sini. Mudah-mudahan gue bisa dapetin profitnya untuk kesekian kali. Ya, yang pastinya uh, yang perlu kalian tahu, di sini gue juga bermain di RTP tinggi. Ya, jadi di sini gue main di kisaran 90% ke atas. Jadi bagi kalian sebelum bermain wajib jangan lupa ya untuk cek dulu RTP-nya biar kalian juga tahu game-game gacornya apa aja Dan pasti kalau kita main di RTP tinggi itu untuk dapetin cuannya juga semakin tinggi ya sayangnya Dan tentunya untuk dapetin kemenangan juga semakin besar Jadi kalian gak usah khawatir selain kalian main di situs slot gacor ya di Lollipop 138 Kalian imbagi juga sama RTP tinggi gitu ya. Oke, kasih cerot lagi. Cangkirnya sayang ungu. Oke. Okay. Nice. Ayo dong uus. Uus. Ayo uus. Nice. Kasih cerot lagi us. Wow. 26.000 dikali 22 auto cuan sayang ya 575 nih mamenya sensasional dong Oke lumayan banget nih kasih lagi us nice yang masih video gue ini hanya dikhususkan untuk usia 18 tahun ke atas ya jadi bagi kalian yang masih di bawah umur yang belum cukup umur gue harap skip aja apabila video gue lewat di beranda kalian Oke okay. di sini gue sudah ada di angka 700 ribuan nih kita uh, lanjut lagi aja karena gue juga masih penasaran nih ya, Semoga masih bisa dikasih kesempatan ya sama si uu dan pastinya gue tetap masih mau berjuang di Lollipop 138 ini ya sayang ya Oke, okay, buat para solter mania di luar sana yang suka bermain eh, Pasti gue rekomen Situs solipop ini untuk kalian semuanya Dan semangat terus tepungnya para pejuang receh ya Semoga mendapatkan apa yang kalian inginkan ya Tapi kalian juga eh, harus bisa mengontrol emosi kalian dalam bermain, oke? Okay? gue di sini nggak ngajarin kalian untuk e, main barbar -bar gitu ya jadi di sini gue juga hanya sharing dan menghibur kalian semuanya khususnya para soltermania nih ya siapa tahu ada info-info yang bermanfaat buat kalian ya kan bisa diambil positifnya sayang ya oke lanjutin lagi di sini yang pasti buat kalian jangan lupa untuk dibantu like komen, dan subscribe ya dibantu share share videonya sebanyak banyaknya Tentunya biar channel gue juga makin berkembang dan makin maju ya. Oke, okay. gue coba untuk buy sprinter lebih dahulu di 480.000 nih. Nah pastinya jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng ya sayang ya, biar nggak ketinggalan info-info dari gue di sini. Dan ya sebelum gue akhiri gue ada sedikit pantun buat kalian nih khususnya para suporter mania ya kakek Zeus berburu permen cakel anak baru dapat bonus men yang masih di lollipop 138 ya kasih dulu Uus gastrot gastrotnya mana nih hmm. 18.000 dikali 10 ya 180.000 Oke lagi dong Uus Nice Trot dulu Cakep Kali 12 Oke okay. Cuan gak tuh ya Dikasih super big. Masih ada 9 skin lagi ya Tenang aja Masih ada kesempatan juga Yang pasti di sini gue cuma bawa modal 100.000 aja Apakah gue bisa dapetin jutaan Ya kita lihat aja sama-sama Kalau gue bisa pasti Kalian juga bisa ya Oke okay. sedikit lagi us ya pokoknya terima kasih juga buat semuanya yang sudah hadir di sini yang sudah bergabung di lollipop 138 ya semoga kalian mendapatkan keberuntungannya di sini dan dapatin kemenangan yang besar Oke okay? Abis ini gue mau langsung sikat aja Dan ya sampai sini aja video gue kali ini ya Mantep banget dikasih kasih suan akhirnya ya Oke gue izin pamit Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye